Maraknya perburuan satwa liar yang menjadi mangsa alami harimau Sumatera di tengah rai menjadi salah satu penyebab banyaknya manusia yang menjadi korban si raja hutan tersebut. Dalam waktu satu bulan ke kebelakang di Sumatera Selatan. Rusaknya habitat serta semakin luasnya perambahan di dalam hutan lindung, menjadi penyebab-penyebab lain yang membuat harimau semakin terdesak di habitatnya sendiri. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan mengatakan, saat ini populasi satwa liar yang berada di kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Dempo dan Kikim Pasemah semakin berkurang. Meski tidak memiliki data jumlah pengurangan populasi tersebut, pria yang akrab disapa Ito ini mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah bukti maraknya perburuan satwa liar di dua kawasan tersebut. Satwa liar yang menjadi mangsa harimau di kawasan tersebut saat ini adalah babi hutan, kambing hutan, kijang, dan rusa. Seluruh satwa tersebut menjadi sasaran perburuan manusia. Akibatnya rantai makanan dengan harimau Sumatera sebagai puncak pemangsa terganggu. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain perburuan, perambahan liar yang dilakukan masyarakat pun membuat harimau semakin terdesak. Kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai habitat satwa liar berubah menjadi perkebunan dengan segala perusakan yang dilakukan oleh manusia. Daya jelajah harimau sehari bisa 20 km, itu dalam kondisi normal. Kalau mencari mangsa susah, dia disorientasi, terdesak dan habitatnya terhimpit hingga akhirnya bisa 40 km per hari demi mencari makan. Makanya risiko perjumpaan dengan manusianya jadi lebih tinggi. Orang ini sudah dikasih nasi, masih memburu makanan makhluk lain, kata dia. Selain itu, pihaknya pun belum bisa mengidentifikasi apakah individu harimau tersebut mengalami cedera psikologis atau tidak. Dirinya berujar bisa jadi harimau tersebut pernah memiliki sejarah terkena jerat atau terluka, sehingga perangainya menjadi lebih agresif. Kita pasang kamera trap di lokasi jatuhnya korban pertama di desa Pulau Panas selahat itu, namun belum ada hasilnya. Kamera tidak menangkap penampakan harimau, yang di Dempo juga belum ada hasil, ujar Ito. Pihaknya pun telah memberikan saran kepada pemerintah kota Pagar Alam untuk mengevakuasi tata kelola kawasan wisata di sekitar KPH Dempo. Saat ini, banyak objek wisata yang berada di dalam kawasan hutan yang merupakan habitat harimau. Seperti Tugu Rimau, jalur evakuasi di Gunung Dempo yang banyak dijadikan sebagai jalur pendakian, di mana banyak bangunan semi permanen yang dimanfaatkan sebagai warung. Namun peringatan bahwa kawasan tersebut merupakan koridor jelajah harimau pun tidak dihiraukan oleh masyarakat. Sementara itu Kapolres Lahat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terus melakukan perambahan di hutan lindung karena akan merusak hutan dan membuat harimau semakin agresif.